Racun, racun apa? Su pura-pura gentar dan membodohi? Ye Chen, jangan membuat komentar yang tidak bertanggung jawab. Kamu takut kalah dan menjebak kakak senior Su. Seorang penonton mengucapkan tanpa menunjukkan wajahnya. Seseorang menimpali dalam sekejap. Aku tidak melihat kakak senior Su meracunimu. Anda membuat tuduhan palsu terhadapnya. Kamu memfitnah karena kamu tidak bisa mengalahkan kakak senior Su. Betapa jahatnya! Saat pasang surut kutukan terdengar, semua orang menyala dengan kemarahan yang disebut putih hitam. Kamu akan mati kali ini. Itulah harga untuk mengencingi puncak renyang dan diang. Darahmu akan memercik ke panggung hari ini. Seringai muncul di wajah para murid garis lurus dari dua puncak. Ye Chen mendengarkan kutukan di peron dengan diam-diam, matanya semakin dingin. Baik puncak renyang dan diang berusaha keras untuk membalas dendam padanya, mengatur banyak murid garis untuk menantangnya dan penonton untuk mempromosikan momentum. Dia menyadari betapa menakutkannya gosip itu. Bagaimana dia bisa melawan kutukan yang melonjak sendirian. Tapi dia tidak mau merawat keluhan itu sendiri. Dilindungi oleh api sejati, dia tidak bisa diracuni oleh jarum, dan menyajikan Suhang dengan saus yang sama. Ye Chen mengaktifkan api sejati di tubuhnya secara diam-diam dan membakar racun yang menyebar. Berpura-pura diracuni, dia meluncur untuk menipu Su Hang dan bersiap untuk serangan baliknya. — Kamu Chen! — Sionger akan bergegas ke peron tapi Ye Chen mengedip padanya. Sionger tahu arti dari tatapan itu dan menarik langkahnya. — Sayang, ada apa denganmu saudara muda Ye? Kamu terlihat sangat sakit. Su Hang pura-pura peduli saat melihat seluruh tubuh Ye Chen gelap. — Apakah kamu perlu meracuni orang yang sekarat? Sulit dipercaya. — Petik 2. Kamu salah padaku. Tidak apa-apa, ayo! — teriak Ye Chen dengan suara tajam dan menjentikkan tatapan dingin padanya. Mencemooh, Su Hang mengungkapkan kelicikannya, aku akan menemanimu bermain jika kamu tertarik. Dia melangkah maju secepat angin dan menunjuk Ye Chen dengan satu jari yang berkilauan. Ye Chen tetap diam. Yang lain mengira dia terlalu beracun untuk bergerak. Namun, dia sedang menunggu kesempatan karena Su Hang, seorang kultivator di tingkat ke-8 dari tahap inti sebenarnya, tidak mudah dihadapi. Mati, Su Hang tersenyum mengerikan sekarang. Ye Chen mencibir saat jari Su Hang hampir menyentuhnya. Perasaan firasa terjadi pada Su Hang. Yang mengejutkan, Ye Chen menghindari jarinya, menggenggam lengannya dan melemparkannya. Bang! Dia memukul platform dengan keras. Luar biasa, dia menatap Ye Chen, tidak mungkin, kamu. Aku apa? Ye Chen menunjukkan senyum kasar, saat kulitnya kembali normal. Dia tidak diracun. Saya melihat jarum beracun ditembakkan ke Ye Chen. Tidak hanya para murid dari puncak diang, tetapi juga para murid dari puncak renyang bingung. Su Hang tampak ganas. Ditipu oleh Ye Chen, dia tidak bisa berkata apa-apa. Jika dia mengatakan bahwa jarum itu menusuk tubuh Ye Chen, dia mengaku tanpa ditekan. 142. Kakak Su, kamu ingin bersenang-senang denganku. Datang, Ye Chen membengkokkan jarinya. Anda akan mati. Su Hang berteriak, kilatan ungu berputar di sekitar jarinya. Dia berhenti saat mengambil satu langkah. Apa, telapak tangannya menjadi gelap dan warna menyebar ke seluruh tubuhnya dengan cepat. Racun. Dia menemukan dirinya diracuni. Sesaat sebelumnya, Ye Chen. Dia ingat bagaimana dia diracuni. Engah. Seteguk darah hitam yang keluar membuat bingung para penonton. Ye Chen, kamu berani meracuniku. Dia memelototi Ye Chen dengan mata berdarah dan gigi terkatup. Racun, racun apa? Ye Chen berpura-pura takut dan menjawab kata-kata yang sama. Kakak Su, jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Iya kamu menjebak Ye Chen karena kamu takut kalah. Sionger berteriak. Ye Chen dan Sionger berkoordinasi. Sionger mendukung Ye Chen untuk memenangkan pertarungan. Aku tidak melihat Ye Chen meracunimu. Tapi Anda membuat tuduhan palsu terhadapnya. Sionger mengulangi kata-kata kaki tangan Suhang. Kamu memfitnah karena kamu tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Betapa jahatnya dirimu. Kamu, marah, Suhang batuk darah. Ye Chen meracuni Suhang. Para kaki tangannya mulai berteriak. Racun dilarang dalam pertarungan di peron. Ye Chen mengabaikan aturan itu. Hukum dia. Betapa jahatnya Ye Chen. Dasar, Sionger berteriak dengan suara tajam setelah menahan lidahnya selama satu menit. Kehebohan menenggelamkan kutukan semua orang dan memaksa para penonton untuk menutupi telinga mereka. Keheningan menyelimuti platform. Ye Chen menggunakan racun. Tidak perlu berdalih. Seorang murid berbaju hijau melompat keluar. Ye Chen sangat kejam. Hukum dia. Persetan kalian semua, pergilah. Sionger meraung lagi, dan sebagian besar harus menutup telinga mereka. Itu adalah suara mistik dari klan Siong. Seorang murid garis lurus dari puncak renyang menyipitkan mata. Itu sebabnya suara kita tenggelam dalam suaranya. Sionger mampu melakukan mistik seperti itu. Ye Chen mengelus dagunya dan berencana untuk berbicara dengan Sionger suatu hari nanti. Ah! Setelah keheningan singkat, Sionger melolong lagi sebelum para murid dari dua puncak berbicara. Dia mencoba yang terbaik untuk membantu Ye Chen menangani mereka. Makan malam. Sedang tidur. Penanggalan. Kata-katanya yang keras dan aneh terdengar satu demi satu dan membanjiri peron. Apakah dia binatang buas? Seorang murid tidak tahan lagi dengan kenyaringan itu, menutup telinganya dan menundukkan kepalanya. Kamu luar biasa, Ye Chen tidak bisa menahan tawa. Situasi membutuhkan Sionger dan optimismenya. Untuk kebebasan, Sionger berteriak sekali lagi. Dia memperbaiki rambutnya dan menjentikkan tatapan menantang ke kaki tangannya seolah berkata, jika kamu berani mengutuk, setengah dari tubuhmu akan lumpuh dalam raunganku. Wajah para kaki tangan memerah karena marah atau sesak napas. Meninggalkan, Xiong'er berkedip pada Ye Chen. Ye Chen telah terpental dari peron dan berharap untuk pergi dari sini secepat mungkin. Dia ingin pergi, tetapi beberapa tidak akan membiarkannya pergi. Seorang murid garis dari puncak renyang menghalangi jalannya, ketika dia melompat dari peron. Apa, kamu buru-buru pergi? 143. Yang tertantang harus bersedia untuk bertarung. Aku tidak bisa pergi sekarang, jawab Ye Chen datar. Kamu melukai saudara bela diri junior kita, ingin pergi sekarang. Saat tawa dingin muncul, seorang murid berbaju putih mendekat. Dengan mata setengah tertutup, Ye Chen melirik murid itu dan merasakan energi luar biasa yang tersembunyi. Dia adalah Jiang Hao, murid garis atas dari Puncak Renyang. sionger mengingatkan Ye Chen dengan berbisik dan ketakutannya terhadap murid itu berkilat di matanya. Ye Chen kamu akan berhenti dari pertarungan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Suara lain terdengar dan seorang murid berbaju ungu, yang sederajat dengan Jiang Hao, datang ke arah mereka. Dia adalah Zishan, murid garis atas dari puncak diang. Sionger bergumam pada Ye Chen. Dia sudah memasuki tahap yang yang sebenarnya. Ye Chen mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengalahkan keduanya bahkan jika dalam vitalitas. Selain itu, murid linial lainnya dari dua puncak ada di sini. Bagaimana dia bisa mengalahkan mereka sendirian meskipun dia congkak? Hanya membangkitkan energi iblis yang bisa menindas mereka. Namun, klan iblis adalah perseteruan sekte. Dia akan dianiaya oleh master super dari sekte Zeng yang jika sesuatu yang relevan dengan energi iblis terungkap. Datanglah ke Peron. Kalau tidak, Anda tidak bisa pergi dari sini hari ini. Jiang Hao mencemooh. Kakak Jiang, kamu memaksaku untuk bertarung. Ye Chen menjentikan pandangan kasar pada Jiang Hao, baik penantang dan yang ditantang harus bebas. Kamu mengabaikan peraturan. Terus, Zishan menyindir, kami akan dihukum menghadap tembok dan merenungkan kesalahan kami. Tak tahu malu, kalian menggertak yang lemah dengan mengandalkan latar belakangmu yang kuat. sionger memelototi banyak murid garis di sekitarnya, kamu bergiliran berurusan dengan seorang murid di tahap kondensasi Qi. Anda tidak pantas menjadi murid garis lurus. Dia menyeret Ye Chen keluar. Kemana kamu pergi, seorang murid garis lurus dari puncak renyang mengambil tindakan dan menyerang dari belakang. Dingin berkilauan di mata, Ye Chen tidak pernah menyangka murid itu berani menyergapnya di depan umum. Sekaligus, dia memutar dan menangkis oleh Rusing Thunder Palm. Ledakan! Saat guntur terdengar, Ye Chen keluar dari keadaan didorong mundur oleh kekuatan dan memuntahkan darah. DENTANG! Seorang murid garis lurus dari puncak diang menyerbu ke depan dengan pedang pembunuh dan menunjuk ke tulang belakang Ye Chen sebelum dia memantapkan dirinya. Brengsek. Sionger menggeram pada muridnya, melemparkan gadanya dan memblokir pedang untuk Ye Chen. Satu lagi murid dari puncak diang di tengah kerumunan meninju. Ye Chen terpaksa melawan dan mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya. Pergi mati! Seorang murid berbaju hijau dari puncak renyang di belakang Ye Chen tiba-tiba menusuk tulang punggungnya dan merobeknya hingga terhuyung-huyung. Engah! Darah berkilau, bahu Ye Chen ditusuk oleh pedang, ketika dia baru saja mantap. — Hidupmu adalah milik kami! — berteriak, semua murid garis dari dua puncak mengepung Ye Chen dan memojokkannya sampai mati. Adegan itu membuat hati para penonton berdebar. Di luar dugaan mereka, murid garis lurus dari puncak renyang dan diang bergandengan tangan hanya untuk bertarung dengan murid magang di tahap kondensasi Qi. Mereka tidak mematuhi aturan, tidak takut hukuman. Iya, mengapa sesepuh Sekte Daouji tidak datang untuk mencegah? 144. Kamu tidak mengerti, murid dari dua puncak berani menyerang Ye Chen di depan umum, karena cadangan yang kuat mendukung mereka. Dan bahkan sesepuh Sekte Daouji tidak ikut campur. Dikatakan bahwa dia tidak ada di Sekte hari ini. Ye Chen ditakdirkan untuk mati. Ledakan. Raungan terdengar di seluruh platform. Dalam pertempuran, di mana para murid garis diledakan, mantra guntur langit diterapkan. Itu berantakan dalam asap bergulir. Berdarah, Ye Chen meluncur. Ayo, dia melangkah dengan wajah tampan tapi ganas. Dialah yang menggunakan mantra itu, dengan empat mantra lagi di tangannya. Sekarat, dia tidak bisa menangkis serangan dari begitu banyak murid garis dan terpaksa menerapkan mantra dan menakut-nakuti mereka bahkan dengan mengorbankan aturan. Ye Chen, kamu mengabaikan aturan dan menggunakan mantranya. Kutukan langsung membanjiri. Kamu berani menyerangku di bawah platform. Mengapa saya tidak bisa menggunakan mantra? Aku akan mati di perusahaanmu. Gila, Ye Chen tertawa terbahak-bahak. Dia marah. Beberapa murid garis mengertakkan gigi. Ya, benar, dia mengjilat darah di sudut mulutnya. Ayo, jika kamu berani. Kita akan mati bersama. Kamu Chen. Saat teriakan muncul, kerumunan berkumpul di sana dengan Yin Ziping, kepala murid dari Regulation Hall, sang pemimpin. Beraninya kamu. Anda menerapkan mantra petir surga di depan umum dalam sekte tersebut. Geraman Yin Ziping menunjukkan partai yang didukungnya. Kakak kamu hanya melihat aku menggunakan mantra. Apakah Anda tidak melihat mereka mengepung saya di bawah platform? Ye Chen tersenyum dingin pada Yin Ziping, memegang mantra di tangannya. Itu bukan alasan bagimu untuk menerapkan mantranya. Betapa lucunya, apakah Anda akan tetap diam jika pisau diletakkan di leher Anda? Saya menggunakan mantra untuk perlindungan diri. Baiklah, mari kita menilai itu di balai regulasi. Ketika Yin Ziping berteriak, seutas tali yang berkilauan muncul di lengan bajunya dengan cepat seperti ular yang sedang berenang. Ye Chen diikat dengan tali sebelum mencari tahu apa yang terjadi. Dia berjuang dengan sia-sia, tali itu jauh lebih misterius dari yang dia bayangkan, dan itu membatasi energi vital dan gerakannya. Bawa dia pergi, Yin Ziping meraung. Murid dari Regulation Hall bergegas keluar dan membawa Ye Chen pergi. Yin Ziping juga meminta para murid dari dua puncak untuk diseret keluar dari kerumunan. Yang kedua meninggalkan para penonton, Yin Ziping dan para murid garis saling menyeringai, seolah-olah semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Xionger menangkap tindakan kecil mereka. Meskipun tidak dapat diandalkan, dia dengan cerdas menemukan bahwa itu adalah kolusi antara dua puncak dan balai regulasi. Sulit bagi Ye Chen untuk pergi hidup-hidup jika dibawa pergi oleh mereka. Sionger, bahwa Hua dan Tuan Sang keluar dari sekte, Ye Chen melolong histeris sambil diseret pergi. Dia menyadari bahwa dia mengalami kesulitan untuk keluar dari balai regulasi hidup-hidup dan tidak berharap Hua dan Sang Fenian diintimidasi setelah kematiannya. Yang bisa dia lakukan adalah mempercayakan mereka pada Sionger. Sionger mengertakkan gigi dalam kebencian, dan tidak bisa berbuat apa-apa karena cadangan yang kuat dari dua puncak. Bahkan klannya tidak bisa menyelamatkan Ye Chen. Cadangan. Itu mengingatkannya pada sesuatu. Pertarungan antar backup, saya akan menemukan Ye Chen satu dan tidak ada dari Anda yang berani marah. 145. Ye Chen diseret ke Regulation Hall, diikuti oleh kawanan penonton. Dia diikat ke pilar perunggu setibanya di aula dingin lagi. Berbeda dengan dia, dua murid garis lainnya yang tidak mematuhi aturan berdiri di aula dengan belenggu. Ye Chen, apakah kamu mengakui menerapkan mantra guntur surga? Yin Ziping mencibir di depan Ye Chen. Mereka ingin membunuhku. Saya menggunakan mantra untuk melindungi diri saya sendiri. Petik dua. Membunuhmu. Bagaimana Anda bisa berkata begitu? Para murid dari dua puncak menjelaskan. Ye Chen, kamu memfitnah. Kami hanya berkompetisi, bukan untuk membunuhmu. Petik dua. Kakak Yin, jangan dengarkan omong kosong Ye Chen. Apa yang dia katakan adalah alasan? Kaki tangan dari dua puncak mulai menimbulkan masalah. Ye Chen menggunakan mantra, dia pantas mati. Hukum dia. Dia sangat kejam di usia muda. Akan seperti apa dia di masa depan. belo dan kutukan memenuhi Aula Semua orang, marah, memutarbalikan kebenaran dan menuduh Ye Chen. Seperti seorang pembunuh yang jahat, dia menanggung semua kutukan. Ada murid lain selain murid garis dari dua puncak. Meskipun mereka tahu apa yang dikatakan para murid dari dua puncak bukanlah kebenaran, tidak ada yang berani mengklarifikasi fakta untuk Ye Chen, takut balas dendam nanti. Dan Ye Chen adalah ilustrator yang baik. Yin Ziping berpura-pura adil dan menatap Ye Chen dengan dingin, apa yang ingin kamu katakan? Ye Chen diam dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sudah mengharapkan konsekuensinya sejak diseret ke sini. Ola dan dua puncak berkolusi. Sebagai murid magang tanpa uluran tangan atau bantuan, penjelasannya sia-sia. Dia mungkin meremehkan trik dari dua puncak, yang menjebak dan memojokkannya sampai mati. Dia masih tidak menyesali apa yang dia lakukan untuk Huwa dan Sang Feng dia tiba-tiba menyadari bahwa jalur kultivasi tidak sebagus kelihatannya dan kecewa dengan kebrutalannya. Yin Ziping tersenyum kasar saat melihat kesunyian Ye Chen, pengakuan diamu. Hentikan omong kosong itu, ayo! Ye Chen menjawab dengan suara serak, dan kelelahan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengaburkan matanya. Dengan baik, bagus! Yin Ziping tertawa terbahak-bahak, mengambil sebuah buku kuno dan membukanya seolah-olah sedang membaca dekret kekaisaran, Menurut klausa ke-9 dari aturan Sekte Heng Yue, setiap murid yang menerapkan mantra guntur surga di dalam sekte akan dikenai hukuman mati. Petik 2. Dia menutup volume setelah pengumumannya dan mengedipkan mata pada para murid yang berdiri di kedua sisinya. Tapi saat ini, seorang penatua mencoba yang terbaik untuk keluar dari kerumunan. Zhang Feng datang. Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Zhang Feng memohon kepada Yin Ziping, tolong, saya mohon. Jangan bunuh dia, bunuh aku. Tuan, jangan memohon pada mereka. Ye Chen? Yang mata berkabutnya pulih, berjuang untuk berkata, aku tidak takut mati. 146. Bocah bodoh, tutup mulut. Zhang venian dengan punggung bungkuk melirik Ye Chen dan Yin Ziping secara bergantian, keponakan bela diri Yin, satu-satunya anak Ye Chen. Lepaskan dia. Lepaskan dia, Yin Ziping mencibir, Zhang venian apakah kamu sudah selesai? Dia menerapkan mantra guntur langit di sekte dan akan dihukum mati. Zhang venian berlutut di depan Yin Ziping. Menghadapi sosok yang merendahkan diri dan tua, Ye Chen tidak bisa menahan air mata yang jatuh dari matanya yang merah. Tuan, bagaimana Anda bisa berlutut padanya? Dia berteriak sesaat kemudian. Ah! Ah! Dia berjuang mati-matian untuk mematahkan belenggu rantai besi. Ye Chen, yang berpikiran kuat, tidak takut mati tetapi menderita karena seseorang yang dia sayangi berlutut dan memohon belas kasihan untuknya. Zhang Fangian gemetar dalam raungan tetapi tidak bangkit. Bang! Bang! Bang! dahi Zhang Venian membentur tanah. Tolong, lepaskan dia. Tolong, biarkan dia pergi. Dia memohon dengan wajah tua berkaca-kaca setiap kali dia bersujud. Berbagi status generasi yang sama dengan master dari sekte Zengyang, dia berlutut di depan anak cucu tanpa martabat. Dia dituntut atas kematian, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Yin Ziping melirik Zhang Venian, tetapi mengabaikannya dengan dagu terangkat tinggi. Bunuh aku, tukarkan milikku dengan miliknya, keponakan Bela Diri Yin, tolong. Zhang Venian tiba-tiba memegangi kaki Yin Ziping. Alisnya berkerut dan mencemooh. Yin Ziping menendang Zhang Feng Nian menjauh dan menggeram padanya, kamu pria yang tidak berharga. Anda berani menawar dengan saya. Zhang Feng tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke kaki Yin Ziping, dia masih anak-anak. Tolong, biarkan dia pergi. Pergi. Yin Ziping sepertinya kehilangan kesabaran, mengangkat kakinya dan menendang Zhang Feng Nian hingga muntah darah. Ah! Ye Chen menyaksikan semuanya. Dia tidak bisa lagi meredam amarahnya dan berteriak histeris, Yin Ziping, aku akan menggilingmu menjadi abu jika nyawaku dipertahankan hari ini. Aku akan membalas dendam padamu meskipun aku menjadi hantu. Tiba-tiba, jejak energi hipnotis di dalam tubuhnya bangkit kembali. Energi iblis dipicu oleh amarahnya, dan kecerdasannya dikonsumsi oleh amarah dan niat membunuh. Didorong oleh raungan Ye Chen, Yin Ziping berteriak, bunuh, bunuh dia. Saber diangkat oleh para pembunuh di sampingnya sekaligus. Murid-murid dari dua puncak menyeringai muram. Namun, saat jejak cahaya roh terbang di dalam aula dan memblokir pedang, suara santai menyebar di sana. Ya ampun, hari ini regulation hall ramai. Sosok seperti hantu muncul di tengah aula sebelum suaranya berakhir. Pria kurus ini bersikap bebas dan santai dengan sepasang mata penuh perubahan dan kebijaksanaan. Jubahnya bergoyang tanpa ditiup, dan cahaya spiritual berputar di sekelilingnya dan kocokan ekor kuda di tangan. Siapa dia? Murid-murid dari dua puncak dan Yin Ziping semuanya membungkuk kepadanya dengan hormat dengan tangan terlipat di depan. 147. Orang yang datang dengan pengocok kuda di tangan membuat ngeri semua orang di aula. Tetua Sekte Sufu. Semua menyapa orang itu dalam paduan suara dengan keras dan hormat. Orang tersebut menikmati identitas yang mulia. Sufu adalah kepala master pavilion inti roh dari Sekte Heng Yue. Dia, satu-satunya alkemis dalam Sekte, juga merupakan saudara senior bela diri dari Tuan Sekte. Langka dan menikmati status sosial yang tinggi, dia mengisi inti roh dan suplai cairan, dan tidak ada yang berani membuatnya marah. Zhang Fengnian membungkuk untuk kakak senior Su. Sebuah suara samar memecah kesunyian Regulation Hall. Dia bersujud di tanah dengan lemah. "Kamu Zhang Fengnian?" Su Fu mengerutkan kening padanya dan bertanya dengan heran. Wajah Zhang Fengnian terlalu tua untuk dikenali. Seorang pria yang tidak berguna tidak dapat mengubah wajahnya seperti yang dilakukan oleh para pembudidaya lainnya. "Ya," Zhang Fengnian masih merayap di tanah. Rajutan alis, Su Fu menemukan Zhang Fengnian dipukuli dengan keras. Siapa yang memukulmu? Sufu melambaikan tangan dan menanamkan jejak cahaya spiritual ke sang Feng Yin Ziping gemetar dan menahan napas karena gentar. Siapa? Melihat sekeliling, Sufu berteriak dengan tajam. Suaranya mengguncang ola, yang diselimuti oleh tekanan luar biasa. Ini aku. Yin Ziping mengerahkan seluruh keberaniannya untuk maju selangkah. Sufu menatap tajam ke arah Yin Ziping yang bergetar. Tetua Sekte, aku, aku tidak sengaja menyakitinya. Saya. Sufu segera menamparkan Yin Ziping. Beraninya kamu, Su Fu menjawab dengan kasar, sebagai murid utama dari Regulation Hall, kamu memukul seorang penatua. Mengejar kematian. Batuk darah, Yin Ziping merangkak dengan wajah pucat, berlutut, dan memohon belas kasihan dengan tergesa-gesa, sesepuh sekte, saya salah. Aku salah. Kakak bela diri senior Su, mengapa kamu sangat marah? Seorang lelaki tua berjubah ungu berjalan keluar. Dia adalah Zhao Zijing, kepala master dari Regulation Hall, dalam pelatihan yang ketat. Saudara bela diri junior, itu adalah murid baik yang telah kamu instruksikan. Su Fu melihatnya sekilas. Zhao Zijing mengerutkan kening dan menatap Yin Ziping, Apa yang kamu lakukan? Aku, dot aku, menyakiti paman bela diri Zhang Fengnian karena kesalahan. Zhang Fengnian. Zhao Zijing menjentikkan pandangan menghina pada Zhang Fengnian. Kakak bela diri senior Su, Zhang Fengnian telah diasingkan. Kenapa kamu? Meski begitu, dia adalah anggota Sekte Heng Yue. Su Fu menjawab dengan nada yang lebih dingin dan dalam. Instruksikan muridmu dengan baik, murid utama dari Regulation Hall berani menyinggung para tetua. Bagaimana orang lain harus patuh? Mengambil napas dalam-dalam, Zhao Zijing menekan emosinya dan tidak berani membuat marah Su Fu. Su Fu mengalihkan pandangannya ke Ye Chen yang dirantai ke pilar perunggu. Dia memandang Ye Chen dari atas ke bawah dengan tatapan tajam untuk beberapa saat, aku harus membawa murid itu pergi. Sekte tua, tapi, para murid dari dua puncak tercengang. Kamu keberatan, Su Fu menyipitkan mata ke arah para murid dan mereka langsung diam. Sekte tua, dia, dia menerapkan mantra guntur surga di dalam sekte dan harus dituntut atas kematian. Kematian, Yin Ziping menjawab dengan percaya diri karena tuannya berdiri di sampingnya. 148. Selain itu, Ye Chen menyatakan untuk membalas dendam padanya. Masalah akan tertinggal jika Ye Chen dibawa pergi. Zhao Zijing menambahkan dengan nada aneh, saudara bela diri senior, murid itu melakukan hukuman mati. Jika kau membawanya pergi, aku takut. Ye Chen menggunakan mantra untuk pertahanan diri. Sionger bergegas keola dari luar. Oh! Su Fu mengangkat alisnya ke arah Xiong'er. Mengertakkan gigi, Xiong'er memandangi para murid dari dua puncak, para bajingan itu bergiliran memukul Ye Chen di platform angin dan awan. Su Fu melirik murid-murid dari dua puncak dan mencibir, begitu banyak yang mengalahkan seorang kultivator di tahap kondensasi ki. Konyol! Semua murid menundukkan kepala dan menahan napas dengan wajah terbakar. Lanjutkan, Su Fu menoleh ke Xiong'er lagi. Ye Chen dipukuli sampai setengah mati. Dia tidak bisa melanjutkan pertarungan dan melompat dari peron. Tapi bajingan itu memaksanya untuk kembali. Ye Chen menolak dan mereka mengepungnya. Tetua Sekte, gerakan mereka memojokkan Ye Chen sampai mati. Dia harus menerapkan mantra untuk melindungi dirinya sendiri. Tolong perbaiki skalanya. Su Fu menatap Zhao Zijing dan tersenyum, Saudara bela diri junior, apa hukuman bagi para murid yang melukai orang lain sampai mati tanpa pengekangan? Kematian. Bagaimana kalau menyakiti yang lebih tua? Dengan mata setengah tertutup, Zhao Zijing tidak bodoh, menyadari niat Su Fu membidik Yin Ziping, tetapi menghirup kematian. Kalau begitu bunuh mereka semua. Ambil nyawa bajingan itu. Jawaban Sufu membuat Yin Ziping dan murid-murid dari dua puncak takut dan mereka berlutut sekaligus. Kakak bela diri senior, apakah kamu tahu membunuh mereka artinya apa? Wajah Zhao Zijing menjadi gelap. Keadilan di balai regulasi kita. Sufu mengangkat bahu, mereka semua berkomitmen untuk mati. Mengapa hanya menghukum Ye Chen? Semuanya hidup atau mati? Kamu benar-benar ingin memperburuk keadaan? memperburuk keadaan? Biarkan saya menemukan solusi yang lebih baik. Su Fu tertawa dan menunjuk Ye Chen, aku akan membawanya pergi dan menghukumnya sendiri. Serahkan Yin Ziping dan murid lainnya kepadamu. Zhao Zijing menyadari sampai sekarang bahwa Su Fu melakukan ini untuk melindungi Ye Chen. Dia berunding dalam sekejap. Su Fu benar, semua murid berkomitmen untuk mati. Dia tidak bisa membunuh Ye Chen sendirian. Tetapi jika dia membunuh mereka semua, kedua puncak dan klan para murid akan membalasnya. Selain itu, dia tidak ingin merusak persahabatannya dengan Su Fu. Tidak bijaksana membuat marah seorang alkemis. Menukar satu murid magang untuk bantuan sufu menguntungkannya. Setelah mempertimbangkan, Zhao Zijing terkikik. "Baiklah," saudara bela diri senior baru saja membawa Ye Chen pergi. "Tuan Yin Ziping gugup diam." Zhao Zijing menggeram dan memotongnya. "Tinggallah di penjara es mulai hari ini. Bagus, aku membawanya pergi." Sufu melirik Yin Ziping, melambaikan tangannya dengan jejak cahaya spiritual, dan membuka kunci Ye Chen. "Hei, kamu baik-baik saja," sionger bergegas menahan Ye Chen. Terima kasih, Ye Chen berbisik di punggung Sionger tanpa harapan bahwa Sionger akan memberinya cadangan yang kuat. 149. Apa, Su Fu, baik Ge Hong dan Immortal King yang tercengang saat mendengar laporan dari seorang murid. Sebuah pertengkaran muncul antara tetua sekte Su Fu dan tetua sekte Sao Si Ge Hong dan Immortal King yang menjentikan pandangan ragu satu sama lain. Mereka tidak pernah menyangka skema mereka membuat Su Fu terlibat. Sambil mengerutkan kening, mereka tidak tahu mengapa Su Fu menyelamatkan seorang murid magang pada tahap kondensasi Qi dan menyinggung balai regulasi. Sangat mudah untuk melihat Ye Chen tidak sesederhana penampilannya. Karena bakatnya, Ge Hong berbisik. Akan lebih sulit untuk membunuh Ye Chen dengan perlindungan Su Fu. Immortal King Yang tampak cemberut. Mereka jelas sadar bahwa jika mereka membuat marah Su Fu, dia akan memotong pasokan inti roh dan cairan. Bagaimana Ge Hong dan Immortal King Yang bisa hidup tanpa hal-hal itu? Zong Lao Dao terkejut ketika mendengar berita itu. Su Fu menyelamatkan Ye Chen. Ada apa? Di tempat tidur nyaman yang besar tidurlah Ye Chen. Dia menggosok hidung dan menghirup aroma obat yang kental. Dia membuka mata dan melihat wajah gemuk Sionger. Akhirnya, kamu bangun. Sionger menghembuskan napas lega. Di mana saya, Ye Chen duduk, membelai alisnya dan melihat sekeliling dengan bingung. Pavilion Roh. Sionger terkikik. Adegan yang dia lawan di peron di pagi hari, dan dikepung oleh para murid dari dua puncak dan diseret ke Regulation Hall menjadi lebih jelas. Di luar dugaannya, Su Fu adalah penyelamatnya. Maaf. Aku harus mengingkari janjiku untuk menyelamatkanmu. Xiong'er berbisik. Diam, Ye Chen tahu apa yang dia maksud. Janjinya adalah bahwa Xiong'er menyimpan rahasia api sejati Ye Chen. Api tidak hanya menguntungkan kultivasi tetapi juga alkimia. Hanya satu api bumi yang dibebankan oleh Su Fu yang ada di sekte Heng Yue, membantunya memenuhi kebutuhan inti roh dan cairan. Itulah alasan Su Fu menyelamatkan Ye Chen. Api sejati mengalahkan api bumi. Demikian juga, inti yang dimurnikan oleh api sejati lebih baik. Tidak perlu menjelaskan pentingnya api sejati kepada seorang alkemis. Sionger meminta bantuan Sufu karena alasannya. Itu membuktikan bahwa Sionger membuat keputusan yang tepat. Tidak peduli Sufu merebut api sejati Ye Chen atau tidak, Ye Chen masih hidup sekarang. Bagaimana kabar Sufu? Ye Chen menoleh ke Sionger setelah diam. Sulit untuk mengatakannya. Sionger menggosok telinganya, yang lebih tua tampaknya sopan tapi sebenarnya tercela Kenapa kamu bilang begitu? Kamu khawatir dia akan mengambil apimu yang sebenarnya. Sionger tahu apa yang dipikirkan Ye Chen. Ye Chen tidak menyangkal, tetapi mengangguk, dia penyelamatku. Jika dia mengambil hidupku sekarang, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Semoga beruntung untukmu. Sionger menggelengkan kepala, api sejati sangat penting bagi seorang alkemis. Meskipun dia seorang pria terhormat, dia mungkin merebut api sejatimu. Fatih, kamu memandang rendah aku. Sufu menjawab dengan suara tidak menyenangkan dan mendorong pintu terbuka. Sionger terbatuk dan tutup mulut. Ye Chen melompat dari tempat tidur dan membungkuk ke arah Su Fu dengan tangan terlipat di depan, Tetua Sekte, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Hanya terima kasih, tidak ada yang praktis. Jika Tetua Sekte menginginkan api sejatiku, kamu dapat mengambilnya kapan saja. Itu tergantung pada apakah aku bisa mengendalikannya atau tidak. Su Fu tertawa dan menatap Ye Chen, tunjukkan apimu yang sebenarnya. Saya belum melihatnya selama bertahun-tahun. Api sejati berubah menjadi nyala api yang menari di tangan Ye Chen, saat dia memanggil pikirannya, menarik napas dalam-dalam. 150 api emas sejati, sufu berseru kaget. Dia mengambil sebuah buku kuno dan membukanya untuk dibaca. Ye Chen melihatnya sekilas merekam warna dan bentuk berbagai api sejati. Tidak ada catatan, sufu memeriksa volumenya dan melihat api asli Ye Chen, berbisik, ini pertama kalinya saya melihat api emas yang sebenarnya. The Fire Encyclopedia tidak merekamnya. Encyclopedia tidak dapat mencakup semua api yang dibuat antara langit dan bumi. Tapi api emasmu terlihat luar biasa. Sufu melihat api ke atas dan ke bawah dan bergumam untuk waktu yang lama. Dia mengulurkan tangannya dan meraih api untuk melihatnya lebih jelas. Namun, pemandangan aneh terjadi. Dengan spiritualisme, api yang sebenarnya dilawan dengan brutal dan terbakar habis-habisan begitu digenggam oleh Sufu. Aduh! Sufu mengendurkan cengkramannya dengan rasa sakit yang hebat dan telapak tangannya terbakar hitam. Api sejati memantul kembali ke tubuh Ye Chen seperti cahaya kemasan, yang mengejutkan Xiong Er. Api Anda memiliki kecerdasan spiritual. Sufu mengabaikan rasa sakit karena heran. Sekte tua, bukankah api yang tumbuh di antara langit dan bumi semuanya memiliki kecerdasan spiritual? Bingung, Sionger bertanya. Siapa yang memberitahumu begitu? Sufu melirik Sionger, dan mengelus kumisnya, menjelaskan, semua api memiliki spiritualisme. Tetapi kecerdasan spiritual berbeda dari spiritualisme dan berperingkat tinggi. Begitulah, Sionger menggosok kepala. Sekte tua, bagaimana mengklasifikasikan peringkat mereka? Ye Chen bertanya, dia tahu tentang itu ketika dia melelekan mantra sihir untuk sesepuh berbaju ungu di pasar gelap hantu. Tapi tetua itu tidak memberitahunya detailnya. Sulit dikatakan. Sufu mengelus kumisnya, beberapa diurutkan berdasarkan spiritualisme, beberapa berdasarkan kekuatan api dan bahkan yang lain berdasarkan waktu penampilan mereka. Saya masih tidak tahu bagaimana menentukan peringkat mereka menurut pengalaman saya. Sayang. Sufu menghela nafas, aku bermaksud untuk meminjam apimu yang sebenarnya, mengintegrasikannya dengan tubuhku dan mengembalikannya kepadamu setelah kematianku. Sekarang, metode itu tidak berhasil. Mengapa? Baik Ye Chen dan Xiongher bertanya dalam paduan suara. Api sejati Anda lahir dengan kecerdasan spiritual dan dikuasai oleh Anda. Jika saya memaksanya untuk berintegrasi dengan tubuh saya, saya akan termakan olehnya. Itu telah memilihmu, aku tidak bisa mengubahnya. Ye Chen lega. Tidak diragukan lagi, Su Fu menyerahkan api sejati Ye Chen. Tapi aku ingin hadiahmu, Su Fu terbatuk. Sebagai perintah tetua sekte. Bantu aku untuk menyempurnakan inti. Perbaiki, inti. Terkejut, Ye Chen tertawa malu, sesepuh sekte, saya bisa memurnikan cairan roh, tetapi tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan inti. Aku bisa mengajarimu. Pada malam hari, Ye Chen berjalan keluar dari Paviliun inti roh dan akan kembali ke sini untuk membantu Su Fu menyempurnakan inti dalam tiga hari. Dia diam sepanjang jalan. Dia selamat dalam bencana karena keberuntungan, ketakutan saat memikirkan puncak renyang dan diang bersama dengan balai regulasi berkomplot melawannya. Jika Su Fu tidak bergegas menyelamatkannya pada saat kritis, dia pasti kehilangan nyawanya mudah untuk melarikan diri dari jebakan di permukaan tetapi tidak dengan skema yang tersembunyi. Dia yakin dia mungkin akan dibunuh bahkan dilindungi oleh Sufu. Kekejaman dalam sekte telah ditembus. Aku terlalu lemah, dia bergumam dan meraung dengan kepalan tangan terkepal, aku akan menjadi kuat dan melindungi orang yang aku sayangi. Setelah kembali ke taman spiritual kecil, dia berdiri di luar kamar Zhang Fengnian untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba berlutut ketika mengingat lelaki tua itu mencoba menyelamatkannya bahkan mengorbankan martabat dan nyawanya. Tuan, ini salahku membuatmu dipermalukan. Saya akan meminta mereka yang menindas Anda untuk membayar harga yang mahal. Aku bersumpah.